Apa yang kau pikirkan? Jangan ragu-ragu lagi. Tanda tangani saja, maka mimpimu bisa terwujud setelah kau tanda tangani surat perpisahanmu itu, Amin. Amin. Ayah merasa seolah-olah dokumen yang terjebak di pemerintah akhirnya disetujui. Saya berusaha sebaik mungkin Dan akhirnya Pernikahan sudah membawa keberuntungan Kini kebahagiaan akan hadir Di rumah kita Kawanku dokter Nandini akan hadir Sebagai menantu di rumah kita Ya pendeta, Cari hari dan jam baik secepatnya Kami harus meresmikan Perjodohan Amit dan Nandini harus tidak terbayangkan, aku bisa kumpulkan keberanian untuk bisa jatuh cinta lagi. Sebagian lagi dalam menjalani hidupku, tapi nanti ini... dia tahu cara meraih sesuatu yang mustahil. Sekarang hanya surat pisah saja yang menghalangi kami berdua. Semoga Vandana segera menandatangani surat itu. Ibu pergi, aku memasak galbati. Aku pikir aku ide bagus sekali. Terima kasih. Oh ya, anak ibu kos, silakan duduk. Dengar, di antara kita tidak perlu ada formalitas. Bagaimana kalau nanti aku pendarahan otak setelah kena bantal ya segalanya itu mungkin Oh ya uh, dokter Nandini aku butuh bantuanmu apa itu aritmia sudah lama aku pelajari tapi itu tidak sulit itu masalah jantung aritmia adalah kelainan pada detak jantung jantung berdetak terlalu cepat dan seolah-olah terhenti begitu saja sungguh. Setiap kali aku melihatmu, aku seperti menderita aritmia. <laughs> ya. Harusnya saat ini kau berterima kasih pada aku. Sekarang terserah kalian mau apa, kalian bisa pura-pura jadi baik sepuas kalian dan aku akan berusaha sekuat tenaga mana mungkin aku lupa aku dihina menantu gara-gara orang asing di rumah ini tidak akan aku lupakan hmm. setiap kali dirimu ada di dekatku aku merasakannya kalau begitu habiskan makanannya. Selamat malam. Selamat malam. Pintunya kenapa? Kenapa pintu ini tidak bisa terbuka? Bantu aku, kenapa bisa terkunci? Ada orang di luar, buka pintunya. Mungkin nenek sudah tidur. Nenek buka pintunya, nek. Anak dari Ibu Kos ini terkurung di sini bersamaku. Seandainya kami terkurung di satu ruangan dan kunci pintunya hilang. Tidak bisa dia Kau, kau bawa ponsel? Iya, kenapa? Telepon dan minta dia membantu kita keluar dari sini Ah, ide bagus Tapi ide itu tidak bisa dilakukan, kau tahu sebabnya? Kenapa? Tidak ada jaringan ada sinar bulan, kau ada bersamaku. Suasana yang cocok untuk menari. Bagaimana menurutmu, anak ibu Kos? Apakah kau bisa bersikap serius? Tidak, aku benar-benar serius. Lihatlah sekitarmu. Jangan pernah melewatkan kesempatan romantis ini. Jangan bertengkar di dalam situasi ini. Bagaimana? Ini kesempatan emas untuk pembicaraan yang bersifat romantis. Begini Tuan Chris, aku sama sekali tidak punya waktu untuk bicara yang romantis, karena aku tidak tertarik. Aku tahu, terlalu sulit bagimu. Lebih baik jika kau diam sebentar saja Oke, oke Aku akan diam, aku akan tutup mulutku ini Perintahmu akan kulaksanakan Tapi dengar Aku tahu kau bermasalah dengan suaraku Tapi, apa kau keberatan dengan suara musik? Tidak kan? Biar nyalakan musik Am, um, di laci ada lilin. Akan kuambilkan. ambilkan <muluh> <tuk> otak sekarang kau di sudut sana sedangkan aku di sudut sini mengerti baiklah baiklah zaman sekarang tidak ada yang menghargai kebaikan uh, dokter Nandini Apakah kau bisa merasakannya apa jangan bilang kalau kau tidak bisa merasakannya apa eh Maksudku, daya tarik uh, dari magnetis dan juga ikatan karma Aku tertarik ke arahmu Tidak, aku ini dokter, aku tidak terpengaruh omong kosong seperti itu Kau pasti lupa, kalau aku tujuh tahun lebih tua darimu uh, Dokter Nandini tidak suka matematika ketika aku sekolah, aku benci angka, dan apa itu usia? Usia itu hanya angka, kan? Jangan pedulikan hal-hal seperti itu. Biarkan semua itu berlalu, itu sudah lama terjadi. Kenapa kau biarkan mempengaruhi masa depanmu? Hidup harus dijalani sepenuhnya, harus dinikmati. Jadi, jangan mengekang diri. hari dan untuk awal yang baru bersulang anak ibu kos Chris sudah pagi Nenek pasti sudah bangun uh. dokter Nandini pintu akan terbuka tapi ingatlah kita menghabiskan saat istimewa bersama sayang sekali dalam ruangan yang terkunci ini, kita semalaman bersama. Itu hal yang istimewa, ingatlah hal itu. Sebuah hari dan kejadian baru akan memberimu jalinan kisah yang berbeda. menemukan dia Oh astaga Ibu ada apa orang-orang di luar mencari Nandini Ibu juga mengumpulkan orang-orang di sini ada apa-apa Ada apa, Bu kapan kau terakhir melihatnya Bu maksudmu apa semalam masih melihatnya sebelum aku tidur. Seiring berjalannya waktu, pengaruh kejadiannya memudar dan di sini malam berlalu. Wanita pun pergi tidur. Ibu, dia pasti ada di sekitar sini. Kenapa? Kenapa ibu mengumpulkan orang untuk hal yang sepele seperti ini? Tolong pak, pergilah dari sini. Ini urusan keluarga kami. Hey, hey, tunggu dulu, tunggu dulu. Saya kawat. Memangnya kenapa? Apa, ya tidak ada apa-apa nak ibu, tolong aku minta jangan membesarkan membesar masalah bu anak ibu kok